Selamat datang, selamat datang kembali di channel Gikris. Di video kali ini gua bakalan nunjukin gimana sih caranya ngasah pisau atau golok yang baik dan benar. Soalnya ada beberapa kasus ada kejadian Dimana orang ngasah pisau bukannya tajam malah tumpul. Nah, di sini gua bakalan nunjukin caranya. Untuk asahan yang gua pakai di sini gua pakai batu asahan capanda dengan dua sisi ini gritnya beda satu agak halus ini satu kasar nah untuk menghalusinnya lagi gue pakai batu gunung atau batu asahan gunung ini untuk mengasah bilah yang gede ini cukup enak cukup direkomendasikan oleh pakar-pakar golok Kalau untuk ngasah pisau-pisau kecil gua biasa pakai kayak ini Ini ada urutan gridnya Misalkan Pertama kita pakai grid kasar Grid yang 180 Terus naik lagi ke grid yang 400 Grid lagi ke lebih, yang, ke lebih halus sedikit adalah grit 800. Terus ada lagi grit yang 1500. Lanjut ke grit 2000. terakhir grit 3000. Tapi berhubung di sini gua bakalan nunjukinnya ngasah golok. Jadi gua pakai batu asahan yang pada sama batu asahan gunung Nah, untuk goloknya sendiri yang gua asah golok yang waktu itu unboxing. Kalau unboxing ini, ini ada di sini videonya. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe kalau perlu share ke kawan-kawan biar gua makin semangat buat karya. Oke, kita mulai aja. pertama yang perlu kita siapin itu batu asah Golok, Bilah goloknya yang akan diasah Batu asahannya Dan batu asahan gunung Juga jangan lupa sedain air Jadi as ketika ngasah itu harus dalam keadaan tetap basah Ini kita mulai aja Batu asahannya kita pakai yang gridnya kasar dulu Kita rendam dulu di air Ingat untuk sudut asahannya kita ngambil 15 derajat. Jadi ini posisi rata naik dikit 15 derajat ujungnya. Cara memegangnya ini di sini dan di sini. Nah untuk ngelgosoknya tarik seperti ini sampai sih. Pulang lagi putulang. Kita pertahanin sudutnya supaya tetap di 15 derajat. Jadi Jangan sampai ke sini, kesini, ke sini, ke sini atau ke sini, sini. tetap pertahanin derajatnya segini. Biar dari ujung sini ke ujung sini rata tetap. Perlahan aja. Lakukan berulang-ulang. Ada beberapa metode cara mengasah. Ada yang diluruskan dari ujung sini sampai ke ujung sini dengan cara ditarik seperti tadi. Ada juga dengan metode sedikit-sedikit nah, seperti ini. E, cuman kalau seperti ini kita harus tahu ketukannya. Misalkan. Di ujung sini, sudutnya tetap, misalkan 15 derajat, 1, 2, 3, 4, 5, pindah lagi, 1, 2, 3, 4, 5, pindah lagi, 1, 2, 3, 4, 5, terus berlanjut. tapi ujungnya harus dihaluskan kembali sekarang untuk di belakangnya bagian belakang boleh seperti yang pertama Yang untuk mengatur derajatnya kita pakai jempol ini. ini derajatnya sudah 15 derajat kurang lebih kita tekan di ujung posisi tetap rata jangan bergerak jangan bergoyang usahakan untuk tidak sambil mendengarkan dangdut kalau sambil dengar dangdut kita bisa goyang-goyang jadi tetap posisi rata Gunanya kita menggunakan grid kasar ini untuk meratakan si bagian bilok Jadi bagian bilah goloknya itu enggak goyang-goyang uh, Jadi tetap rata dari ujung sini sampai ujung sana rata Kalau goyang-goyang seperti itu ada yang tebal, ada yang tipis, nanti uh, kurang tajam Kita lanjut Kita permukaan kita rasa cukup, sudah cukup rata, kita ganti dengan batu yang warna merah, ini gridnya lebih halus daripada grid yang tadi. dari suaranya sudah berbeda tadi lebih kasar suku Terus berulang seperti yang Di awal Go, go, go, go. Kita rasa bilahnya sudah cukup tipis dan sudah rata dari bagian ujung sini sampai ujung sini, kita boleh ganti dengan baterai yang lebih halus. Saya jepit di sini biar batunya nggak goyang saat bergerak. Bilahnya kita baskin kembali, batunya juga. Posesnya sama seperti tadi, bisa yang seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ketukannya harus sama, biar tidak menjadi timpang atau tinggi sekelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan pilihan kan terus-menerus hingga bilah goloknya benar-benar tajam. Ini sudah cukup tajam. udah bisa kita mirror. Oke, ini goloknya sudah selesai, sudah di mirror. Untuk proses mirror kamu bisa lihat di video sebelumnya di video yang ini. Sekarang kita uji tes ketajaman